Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <Sess> Alhamdulillahin ladi hada nali hada, wamakun nali nahdah tiyalaula an hada nallah. Lakot jahat rusulu robinah bil haka wanudu antil kumul jannah, uristumu habimakuntum takmalun. Wa asyadu an la ilaha wahdahu la lah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Alladhi la alladhi la wala Allahumma salli wa sallim ala nabiyina muhammadin Wa alihi Wa sahbihi ajma'in Waman tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin Wabadu faya ibadallah alaikum bitakwallah Bimtisali awamirihi wajtina bi jami'in awahi Wabitiba'i sunnah rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Wasunnatil khulafa'irrashidin al-mahdihin radiyallahu anhum Wa'alamu An-nalloha Ma'al-muttaqin Bapak ibu Kaum muslimin rahimakumullah, Alhamdulillah kita wajib Bersyukur kepada Allah Ta'ala Sampai saat ini Kita masih mendapatkan Kenikmatan dan kesempatan Kekuatan Kesehatan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga kita diberi Kelunggaran hati untuk mendatangi majelis ilmu, untuk mendatangi baitullah, untuk melakukan amal-amal soleh di masjid Allah ini, kita bersyukur kepada Allah karena rahmatnya nya karunia-Nya, nikmat tanpa... Atau bukan sebab Karena nikmat rahmat karunia Dari Allah tentunya Kita ini tergolong Termasuk orang-orang yang rugi Bapak ibu kaum muslimin rahimakumullah Tinggal beberapa hari lagi Kita Berada Di bulan suci Ramadan Artinya masih ada kesempatan bagi kita Untuk mendapatkan Nilai-nilai keutamaan dan kebaikan Bulan Suci Ramadan Kita berada di akhir Di 10 hari yang terakhir di bulan Suci Ramadan Supaya kita lebih meningkatkan Ibadah kita kepada Allah Ta'ala Lebih meningkatkan Zikir kita Amal-amal soleh kita Di akhir-akhir Ramadan ini Dan itulah yang Dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi Dan kita berada di bulan suci Ramadan Kita mendapatkan banyak pelajaran-pelajaran Yang diajarkan langsung oleh Allah subhanahu taala. Di antaranya kita harus mentaati perintahnya Allah Berpuasa selama satu bulan dan itu hanya bisa dikerjakan, dilakukan, ditunaikan oleh orang-orang yang di hatinya ada iman Orang yang di hatinya tidak ada iman Orang yang tidak beriman Tentu akan berat untuk mengerjakan puasa Bahkan meskipun secara dohir mengaku Islam tetapi iman belum masuk ke dalam hatinya perintah Allah ini yaitu puasa ini tidak ditunaikan tidak dikerjakan Oleh karena itulah di dalam Al-Quran hanya orang-orang yang beriman saja yang diperintah oleh Allah untuk mengerjakan puasa nah, diwajibkan Ya Ayyuhan ladinaa kutiba alai kumus siam. Kamu kutiba ala ladina mingko belikum laalakum tata Jadi orang-orang yang beriman yang diperintah untuk menjalankan ibadah siam romador ini. Kemudian di bulan suci Ramadan ini kita juga diajari oleh Allah agar kita mempunyai sifat longgar hati Lapang dada untuk melakukan kebaikan-kebaikan Melakukan amal-amal soleh Sehingga kita bisa merasakan sangat berbeda sekali antara bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain kalau di bulan selain Ramadan kita berat hati untuk datang ke masjid, berat hati untuk sholat berjamaah, berat hati untuk melakukan sholat tarawih berjamaah, berat hati untuk berzakat bersodakoh. Tapi di bulan suci Ramadan ini kita diberi kemudahan oleh Allah, hati kita lapang, longgar untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang tentunya berbeda dengan bulan-bulan selain daripada bulan suci Ramadan kemudian juga kita diajari di bulan suci Ramadan ini kita untuk bisa bersikap sabar menghadapi segala persoalan menghadapi segala sesuatu mengendalikan diri dan emosi bahkan ketika ada sesuatu yang memicu kita Membuat kita ini Untuk emosi Untuk marah Untuk melakukan hal-hal yang tidak baik Dan tidak benar Melakukan keburukan dan kejahatan Kita diajari oleh Allah Untuk mengendalikan diri Dengan sebab kita ini Ini so imun Kita ini sedang Puasa Itu diantara Pelajaran-pelajaran lebih dari itu Selama bulan suci Ramadan ini Kita juga diajari oleh Allah Secara langsung Bagaimana kita menjalani Hidup berada dalam keberkahan Hidup berkah Dengan sebab berpuasa Dengan sebab Banyak melakukan ibadah-ibadah Di bulan suci Ramadan Maka dengan sebab itulah Hidup kita itu akan Diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hidup berkah itu hidup yang banyak kebaikannya kebaikan-kebaikan itu bisa didapat nah kita diajari dengan puasa dan ketika kita menjalankan ibadah puasa itu kita akan mendapatkan banyak sekali kebaikan-kebaikan yang itu hanya didapat, hanya dirasakan oleh pelakunya saja, oleh kita yang berpuasa. Salah satu dalil yang menerangkan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: so farhatani, farhatun inda fitri, wa farhatun inda Untuk orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kenekmatan. Dua kesenangan, dua kebahagiaan Satu kebahagiaan adalah pada waktu berbukanya Dia merasa senang, bahagia Karena mulai pagi, siang sampai sore Menahan diri, tidak makan, tidak minum Kemudian menanti saat-saat yang menyenangkan Yaitu berbu berbuka Indah fitrihi pada waktu iftornya pada waktu berbukanya. farhatun indaliko irabihi dan satu kebahagiaan khusus nanti di akhirat untuk orang yang berpuasa. Ikhlas karena Allah itu diberi kebahagiaan sendiri oleh Allah, kesenangan tersendiri oleh Allah. Indaliko irabihi yaitu kesempatan bertemu. Dengan datanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berhadapan langsung, bertemu, bertatap muka, mewajah, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika seseorang itu diberi kesempatan bertemu dengan Allah, kenikmatan yang ada di surga, kesenangannya, kebahagiaannya, kelezatan-kelezatannya. Itu tidak sebanding, tidak ada apa-apanya dibanding ketika bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala ini Itu adalah kenikmatan tersendiri dan itu khusus lisa'in Untuk orang yang berpuasa ya Berpuasanya itu karena Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian juga selama Ramadan ini Bapak Ibu Muslimin rahimakumullah Kita diajari Untuk hidup Secara ekonomis Hidup dalam keadaan Zuhud Mengatur pola hidup Kita diajari Makan dan minum Memenuhi kebutuhan hajat Minimal itu dua kali Waktu kita sahur Kemudian waktu kita berbuka, berbuka sangat ekonomi sekali. Betul gak ini Tiap hari penghentian buka bersama dengan makan-makan. Ikatan buka bersama dan Riki ingatan ini. Setiap hari selama satu bulan. Sampai tengkri konikumis. Ejo jatai klonjong badan enten. Buatan ditambah makanya di masjid jadi kalau belanja-belanja hanya untuk sahur jadi ekonomis itu kalau kita berpikir ekonomis nah kita diajari oleh Allah subhanahu wa ta'ala mengatur pola hidup waktu iftar dan juga waktu sahur kemudian siangnya atau hari-hari sesudahnya di dua kesempatan itu supaya kita belajar untuk mengendalikan diri walaupun sebenarnya kita itu mampu maka dengan kita diajari puasa itu kita diajar untuk mengendalikan diri mengendalikan diri, menahan kalau kita ini sebenarnya mampu untuk berbuat tetapi kalau itu bukan kepentingan, bukan keperluan bukan kebutuhan supaya kita tahan, supaya kita kendalikan kita diajari hidup dalam keadaan zuhud Dan itulah cara hidupnya orang yang beriman Zuhud itu Bapak Ibu Muslimin Rahimah Kungah, Tidak harus Konotasinya itu mesti melarat Miskin, tidak Zuhud itu ada pada orang kaya Zuhud itu juga ada pada orang miskin Karena pengertian zuhud itu adalah hatinya itu kosong dari mencintai dunia hatinya kosong dari mencintai dunia walaupun dunia itu ada dalam genggaman tangannya itu zuhud hidupnya dipergunakan untuk memenuhi keperluan kebutuhan hajat menurut kepentingannya tidak untuk memperturutkan Kepentingan-kepentingan Dan keinginan-keinginan Itulah zuhud Hatinya kosong Dari mencintai, mencintai dunia Kalau dunia ada dalam genggaman tangannya Dipergunakan sebagaimana mestinya Diambil sesuai dengan keperluannya Dan Yang susah untuk kita amalkan itu Nuruti selera Ditahan jadi kalau kita punya Kalau kita ini menggenggam rupiah Kemudian kita punya keinginan Keinginan Kadang-kadang keinginan kita itu Tidak terkontrol, tidak terkendali Apa yang kita inginkan Pokoknya harus keturutan Nah kita diajari Selama Ramadan ini Supaya kita ini Bisa mengendalikan diri kita Mengendalikan Keinginan-keinginan kita Dan kita belajar hidup dengan zuhud, karena dengan sifat zuhud itulah yang nanti akan mendatangkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selama bulan suci Ramadan ini, kita juga diajari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala digerakkan diri kita masing-masing untuk apa, untuk mendatangi masjid. Untuk mendatangi musola, untuk mendatangi tempat-tempat ibadah, untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bersama-sama, dengan berjamaah, ngajinya berjamaah, sholatnya berjamaah, trawehnya berjamaah. Nah, kita diajari oleh Allah, ini adalah kebaikan-kebaikan, keberkahan selama kita itu berada di bulan suci Ramadan Kita diajari hidup bersama saling bantu membantu tolong menolong ta'awun alal birri watakwa berada dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Maka kehidupan bersama yang seperti ini supaya kita teruskan supaya kita jalani sesudah berlalunya bulan suci Ramadan. Dan di bulan suci ramadhan ini jamaah sekalian kita diajari oleh Allah ta'ala untuk meningkatkan dan memperbanyak amal-amal soleh dan amal-amal ibadah kita kepada Allah ta'ala maka pelajaran-pelajaran yang sudah kita jalani hampir telah selesaikan bulan suci ramadhan dan mudah-mudahan kita semua bisa menyelesaikan dan mengakhiri Ramadan dengan sempurna, maka hasilnya hasil dari kita ibadah di bulan suci Ramadan itu ada asar. Asar itu dalam bahasa Arab itu bekas, jadi ada asar-asarnya. Jadi, jangan sampai kata ulama. Mengatakan Orang itu ibadahnya Hanya di bulan suci Ramadhan Jadi sholatnya hanya di bulan suci Ramadhan Tadarusnya hanya di bulan suci Ramadhan Nah jangan sampai demikian Trawehnya juga hanya di bulan suci Ramadhan Nah itu akan menjadikan sebab kerugian Kalau ibadahnya hanya di bulan suci Ramadan Karena tujuan perintah-perintah dan menjalani ibadah amal soleh di bulan suci Ramadan itu Kembali kepada ayat La Agar kita itu menjadi orang yang bertakwa kepada kepada Allah maka hasil dari puasa kita adalah bertakwa Hasil dari Ramadan ini adalah bertakwa kepada Allah Ta'ala Dan diantara wujud bukti ketakwaan itu Sesudah Ramadan Sesudah berlalunya Ramadan Kita itu istiqomah Dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Istiqomah jadi tidak hanya Di bulan Ramadan saja Tapi di luar Ramadan Kita berterus-terusan Kita jalani ibadah itu Secara berterus-terusan Kalau Selama Ramadan kita ini Sholatnya berjamaah Maka nanti Kalau sudah selesai Berakhir Ramadan berganti dengan sawal Berganti dengan dul Dulkijah Muharram dan seterusnya Maka Sholatnya berjamaah Ditingkatkan Dilakukan secara Terus menerus Kemudian ngajinya Ngajinya juga Dilakukan secara Terus menerus Baca Qur'annya dilakukan secara terus Menerus Sholat malamnya Dilakukan secara terus Menerus sebab kalau kita ini misalnya kalau Ramadan sholat tarawehnya satu bulan penuh tanpa absen lalu selesai Ramadan selesai pula taraweh kita selesai pula sholat malam kita maka itu dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salah satu sahabat Nabi ditegur namanya Abdullah Rasulullah Sallallahu Alaihi menegur kepada Abdullah ya la takun fulanan hei abdullah kamu jangan menjadi seperti si fulan koma minal layli wataroka kiamahu dia bangun di waktu malam tapi dia tinggalkan ibadah malamnya, ada kesempatan untuk beribadah, dia tidak kerjakan, jangan kamu menjadi si bulan, rugi nah kita sudah diajari satu bulan untuk sholat taraweh bahkan dilakukan sesudah isa Nonton ya, nah kalau kita sudah diajari satu bulan sesudah isa, semestinya sawal ning dul kijak sesudah isak nggih jenengan istiqomahi saat manten isak salat malam betul salat raweh raweh niku isine mung bulan Ramadan nah kalau di luar Ramadan niku salat malam utawi tahajud nah kebiasaannya satu bulan salat raweh sesudah Ramadan ya salat tahajudnya mantene sak monggo dilampai buatan sakit nah lain buatan sakit nge. Nge. diupayakan makanya Rasulullah SAW sebenarnya memerintahkan kepada kita baik di bulan suci Ramadan atau di luar bulan suci Ramadan sholat malam Ramadan yang terbaik dikerjakan yang paling afdol dilakukan itu adalah di rumah kita masing-masing untuk menghidupkan rumah kita dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah s.a.w. mengatakan la tajalu buyutakum jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan maka hasil kita Ramadan kalau kita tiap malam sholat raweh ya di rumah kita kita hidupkan. Tidak bisa ke masjid, habis sisa sholat malam atau berjamaah di masjid. Tidak bisa sholat di rumah berjamaah dengan keluarganya atau sendiri. Di rumah itu lebih utama daripada sholat di masjid untuk sholat sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Fainna afdalah sholatil mar'i fi baytihi sesungguhnya sholat yang paling utama yang paling bagus yang paling baik bagi seseorang itu adalah ketika dia itu sholat berada di rumahnya itu sholat yang paling baik illal maktubah kecuali sholat yang diwajibkan yaitu sholat 5 5 waktu oleh karena itulah Rasulullah SAW ketika di bulan suci Ramadan beliau di masjid itu membuat tutupan membuat tutupan di masjid itu kemudian beliau berdiri dan ketika berdiri beliau itu masih terlihat oleh ashabu supah, oleh para sahabat yang tidur di masjid dan beliau sholat malam di bulan Ramadan itu sendiri kemudian para sahabat ikut bersama dengan beliau berjamaah tanpa harus minta izin dengan beliau lalu moro-moro tumut hari kedua tambah banyak lagi karena para sahabat yang ikut sholat bersama dengan Rasulullah bercerita kepada sahabat-sahabat yang lain hari ketiga tua tambah banyak lagi kemudian di hari malam berikutnya Rasulullah SAW tidak menampakkan diri tidak menampakkan diri kemudian keesokan harinya para sahabat bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah di hari pertama, kedua, dan ketiga ini kami ikut bersama dengan engkau sholat malam sholat terawih, tapi kenapa tadi malam tidak Ya Rasulullah maka Rasulullah SAW mengatakan saya mengkhawatirkan kalau-kalau sholat terawih itu menjadi kewajiban koyok-koyok wajib mawon kudu sholat terawih neng masjid. Lah ngoten nggih, jenengan kudu salat raweten masjid. Itu kekhawatirannya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, fa inna afdhalus salatil mar'i ilal maktubah, salu fi buyutikum. Salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Karena sesungguhnya salat yang terbaik untuk salat sunnah itu adalah salat di di rumah. Maka kita hidupkan sesudah Ramadan ini Sholat malamnya dihidupkan di rumah masing-masing, jadi tampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pada intinya, Bapak Ibu Kaum Muslimin, Roh apa yang diajari oleh Allah kepada kita selama bulan Ramadan, dari ibadah-ibadah dan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan itu menjadikan kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian sesudah Ramadan. Kita terlihat tampak amal-amal atau asar dari kita melakukan ibadah selama bulan suci Ramadan. Maka itulah yang disebut di dalam Al-Quran dengan sebutan istiqomah. Maka, sesudah Ramadan ini, monggo kulon Jenengan istiqomah, ibadah, dan amal-amal soleh. Mana-mana kulon Jenengan dilonggar, dilonggar longgarkan Hatinya dilonggar-longgarkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan ibadah dan amal-amal soleh Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana taqabbal minna inaka antas samiul alim wa tub rahim. Wa sallallahu 'ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.